Kau melihat itu, bahasa saya menggerakkan itu. Apa itu? Apa itu? Kapan itu? Kepala dia, Mekah, Mekah, dalamnya. Ah, oh tidak gagal. Aku mengatau, "Mau guru perlu gitu, perlu gitu." Nah, namanya belum tombol sekarang,